mau video, video dah, Iya. oh iya? Akhirnya lu paham oh, juga. Ya. Akhirnya oh akhirnya paham juga. juga, oh dia paham juga, akhirnya akhirnya bangun juga tidur satu jam satu jam melek. Nah. kalau om, aku kayaknya belum tidur, tidur Ngimpi tadi, oh. sampai ngipi-ngipi, saking enaknya adem emang. Tapi kalau yang nggak bawa pasangan ya nggak adem, ya. Oke, semangat. Ya, terus, ini om kejar kita nanti coba semangatnya teman-teman itu seperti apa di Janoko. Nanti kita coba. Janoko, oh iya itu ya. ya. Coba yang di sana itu kita sambut di om kecer. Oke, di nanti. Iya. Janoko, oh ya. sini. Janoko, oh Oke, alhamdulillah teman-teman semangatnya. Ya, tapi Pak, yang teman. di sana ini kan kurang ini. Kurang apa ini? Kayak baterainya kurang ini yang di sini. Oh, iya, iya baterai iya. iya. ini. Iya, iya. Oh, iya. dicek lagi, Pak. Dicek lagi. Oke, okay, ya. Untuk Bapak Cuma, yang pakai ini, kalau kita bilang jendela bahu kayaknya harus semangat lo, ya. Oke, okay, kita Cuma. ulang sekali lagi. Oke. Okay. Semangat. Oh iya. Ya. terima kasih Halo. semangat ya walaupun ibaratnya bilang malam belum tidur nih kalian, oke, oke, gimana? Okay. Ya, ini kita di sini tetap melakukan jantos, ya. tapi nggak tetap harus mengikuti protokol kesehatan Oh ya itu wajib dan pasti, protokol itu harus ya, Jadi, itu harus kita pakai masker. Ya, kan? Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi hari ini. Tepatnya pukul 27 September 2020 Nah untuk teman-teman Ini lokasi jamnas kita di Purwakarta Dan Alhamdulillah sudah siap lah ya dan ini juga tempat duduknya juga sudah disusun diusahakan kita tetap jaga jarak patun protokol jangan lupa pakai masker tangannya cuci tangan pakai sanitizer gitu dan ini sudah nanti buat teman-teman biar kalau pulang ke rumah itu enggak ya, tangan kosong ya ada door press dari kita ya nikmatin aja nanti <tuh> Untuk nanti jamnas keempat ini kita sistemnya daring ya. Jadi nanti kita pakai layar TV, terus ada laptop dan nanti dihur dengan dangdut. <tuh> Oke okay, teman-teman kita lihat ke depan. Nanti kita lihat depan. Kita lihat depan itu kayaknya ada apa aja gitu. Oke okay, ikutin ya. <tuh> Ini roger banget biasa, teman-teman. Jadi ini airnya itu sumber air apa ya? Sumber air murni, ngalir terus. Sejuk banget di sini tuh. Dan jauh dari itu keramaian. Nuh ada Om Sugi nih. apa ngapain tuh? Halo Sugi. Harapan Oke. Oh ya, makasih. Om itu merupakan suhu kita itu juga orang lama. Tentunya <tuh> lagi serius nih <laughs> Hei sadar artis kita nih Oke om kejar Wiss, Mantep Nanti kita oh, <laughs> Silahkan sini kalau mau beli, ya. Nanti kita akan duet bersama Di sana Oke. Oke Sampai tunggu waktunya Oke kita tunggu waktunya ya hmm. Oh teman-teman Nih Sini udah ada keluarga besar Janokong Lampung Oke terima kasih ya Untuk teman-teman Lampung Bunganya udah dateng Oke kita lanjut lagi Apa aja nih e, Janoko Regional Jambi dan Termansarya Terima kasih ya teman-teman Ini bunganya udah dateng nih Keren banget Eish, Kita lanjut lagi Jambori Nasional 4 community, ya Ini Janoko Regional Um okay. temen -temen, sumsel, oke teman-teman Sumsel semalas sulam terima kasih. Agak lebih ya teman-teman ya. Aku pakai masker soalnya. Dan ini, wih aku kenal nih kayaknya nih. Kenal, kenal, kenal, kenal. Pokoknya orangnya, oke okay dah banyak ini. Semoga tambah rezekinya, tambah lancar usahanya. amin <laughs> Oke, okay. yang di sini, yang tidak lagi dari. Ketua Umum RM1 Sofia One Sosial Kutrasi SPM Ketua Umum Janoto Anak-anak terdekanannya Sambung nasional tempat Ketua Umum Janoto Oh ya Oke terima kasih ya Pak Ketua uh, Alhamdulillah dari Regional Riau nih Sudah datang juga bunganya Terima kasih juga ya teman-teman Riau Ya begitu lah teman-teman Jadi disini juga selain dari apa itu jauh dari corona Kita juga apa itu dimanjakan dengan ada gunungan, bukit-bukit. Airnya ngalir terus, jernih. wuduh Mantap deh kalau teman-teman yang DKI nggak datang ini mah. Mungkin ya. Susah kali ya. CV bangun karya. Semoga. di. Makasih ya. Semoga sukses selalu. aduh sampai di sini aja teman-teman ya, soalnya kalau nyampe sana jauh banget nih, pintu masuknya. Tapi sih asik juga sih, rame ada. Kayak gini nih. Tuh apa itu bendera umbul-umbul di setiap perpanjang ini. Bendera jarak itu digibarin. Bener sampai di pintu masuk itu buset deh. rame banget oh, biar gak penasaran aku jalan ke sana deh. Biarin deh, capek-capek deh. Ikutin terus ya. Dan tetap jangan lupa ya, teman-teman. Subscribe. Subscribe. shockbacker Pokoknya, shockbreaker lah. Iya. yaitu seperti biasa. Press jarah. Pokoknya shockbreaker. wes selos Tuh. Dan ini sini ini kita udah dikondisiin. Untuk masalah parkiran kita udah di ngeblok di sini. Nanti juga ada yang kondisiin. Aman lah pokoknya. dan ini ya protokol kesehatan. Nah, seperti ini ya teman-teman, penampakannya kalau kita masuk ke area jenas lumbung-lumbul, selamat datang, alhamdulillah meramaikan. dan nanti teman-teman kalau di dalam itu kapasitas parkirannya penuh nah nanti kita akan di jalan nih separuh ini kita udah di izin matang segala macam aman kita di izinin aman pokoknya nanti teknisnya udah ada yang petugas masing-masing wah ini KR1 ini harus di liput ini Kayaknya juragan ini, patah ini juragan itu Kayaknya ini Kenal nih, juragan lapis pokor ini Oh iya iya iya iya Nah, seoga berkah lah Semasa selalu Om Jimmy Om Jimmy, jangan lupa Subscribe Oke <tuh> eh. Dan kemarin ya teman-teman kalau ngikutin video-video saya yang dari awal itu kemarin kita persiapannya tuh All semua area ini disemprot pakai twist and petan. jadi pakai pagar ini kita semprot itu pintu kita semprot walaupun katanya udah nggak ada Corona tapi ya namanya virus kan bakteri kan kita tidak terlihat makanya kita pastiin lagi kita reel-in lagi kita semprot terus rangkaian udah mana ada Hah, udah nyampe mana nih? Ini Dia belum tahu nih. Aku ambil hati dulu dah Itu aja, kita lagi dikondisikan jalan musik oke, Ya, oke-oke. Kan aku juga ngambil gambar di sana, tat. Oke, teman-teman, begitu aja ya. Kayaknya peserta Janus udah mau datang nih. Aku mau mengondisikan untuk musiknya biar nyala, sama nanti itu ngambil gambar. Oke.